lumayan tadi kedua ada sedikit ya ketabok di sini Oke, ketemu lagi bersama gue, Levi KW3. Gelarannya skill battle challenge Gap dan sekarang adalah episode terakhir episode ke-8 ke ya? sebelum ke-8 besar sebelum masih ke-8 besar jadi kita lihat tadi episode sebelumnya episode 7 Gap seru banget gap. itu episode terlama kali ya terlama kayaknya nih. sampai tiga babak tiga babak. one more time dua kali dua babak one more time dua babak one more time Iya. ya pokoknya itu terlama lah pokoknya terlama. jadi episode sekarang ini kira-kira siapa nih terakhir nih, Gap Om Probo. Om Probo, kita hadir aja langsung gimana? Langsung kita hadir aja langsung Oke. Okay. Halo Om Oki. Halo. Om Oki apa kabar Om? Saya hadir dong. Saya dulu dong. Hai. hai. <laughs> Oke kita udah ketemu sama Om Oki ini di episode sekarang yang mau kita challenge nih. Yes. Yang namanya skill battle challenge gimana berandingan? Boleh. Harus ya. Nah sekarang kebetulan karena di sini ada Om Probo hmm, kita tandingin sama Om Probo. Hai. Oke, Bro, so, siap kita bertanding, Bro? Oh, kita tanding, Om? Ya. Oke, siap. Oh, okay. Oke, kayaknya kita langsung aja ya ke track. Ya. Yuk. Om Oki. Okay. Jangan lupa siapin kit sama mental lo. Yeah. Lawan gue Pak Tua. <laughs> Oke Gap, sekarang udah siap nih pengesot-pengesot kita Gap. Ada Om Oki Dan Lalu, Om ya? Probo Om Probo ini udah legend banget Gap. Legend Udah mana? udah dekade Drifter dekade yeah. Dan Ingen ada dekade. Oki juga nih Gap. Bodybuilder nomor satu di Indonesia nih Gap, nih Ngeri gak sih Saingannya Vivian Gobler <laughs> Oke okay, gimana udah siap Jadi kita ada kena tiga babak Siapa yang dapat uh, menang dua kali itu pemenangnya Oke okay, Oke okay? Nah untuk menentuin siapa leader kita switch dulu Jem Jempol ini aja yang simpel-simpel Oke? Okay? Satu, dua, tiga Oke okay, sama Oke, okay. Om Probo menang jadi Om Probo sebagai leader Oke okay, sekarang udah siap driver kita Di episode terakhir antara Om Oki lawan Om Probo Sekarang uh, jurinya Masih the one and only Opa Opa Opa, Opa. Bersama Mas Heidi, Mas Heidi, Mas Heidi Oke, kita langsung aja. Babak pertama, run pertama. Dan uh, Om Probo sebagai leader. Ready? 2, 1, go! Tempel saja oleh Oki. Okay. <tuk tangan> uh, Om Probo dengan mobil tuanya di Gabe. nih. Tua-tua keladi, Gev. Oke, lain cukup baik dari kedua drifter. Ouch, oh, oke. Okay. Kita lihat apakah bisa finish. Yes, yes, yes, yes, yes. Jelas sih kayaknya, Gev. Jelas, kayaknya. jelas kayaknya. Kita lihat aja nanti di run kedua antara Oki dan Probo. Oke, okay. drifter ready. Ready dua okay. satu go uh wow. lain yang ngeri dari Oki baik sekali Probo juga nggak mau kalah nih tempel terus ayo tempel terus Om probo tinggal yang cukup besar dari Oke Oke ditempel aja sama Om Probo kita langsung tanya aja kepada juri jadi ah uh, kalau dari pada dulu, dulu jelasin coba kalau dari lainnya uh... Leadersnya sih bagusannya oke okay sih, lead, lead bagusan oke okay itu, uh, yeah, itu jelas itu jelas, begitu uh, prospektinya oke okay ketinggalan ya, oke okay, ketinggalan. Tadi yang run pertama, uh, yeah. jadi yeah. Om Probo pas pas fasilit, Om Probo itu landingnya kurang bagus, kalau kita banyak banyak beberapa titik yang yeah. Yeah, miss, yang yeah. miss, jadi nggak nggak dapat lah islet. Tapi dari segi chase, oke okay itu tertinggalnya cukup lama jauh, yeah. jadi nggak. Harusnya kan di sini kan momen dimana di apalagi di di oh, outer zone pertama ya kedingot. Lama itu penentuan mobil lo bisa keep up walaupun di straight line-nya dia bisa ketinggalan. Ketinggalan tapi di sini adalah titik di mana lo mikirkan kalau entar bisa keep ah sebenarnya. Oke, okay, ketinggalannya lumayan tapi okay, dia lumayan. ketiga masih ketinggalan, ketinggalan. ketinggalan. Jadi kalau gua sih pribadi one more time. Okay, one more time sih. Apa juga one more time. nanti one more time. Oke, oke. Kita one more time aja game. One more time, one more time. One more time. Oke, okay, wow, OMT pertama di babak pertama nih, game. Baru babak pertama, udah one more time nih. Nggak tau nih, apa jam berapa nih kelari kayaknya. Oke. Okay. Ready? Ready. Ready. Ready? Dua, satu, go. Uh, Oke, okay, mencoba. Impressive chasing. Eits, eits, eits. Oke, okay. Testing yang cukup baik dari Oki. Oh. oh, ada apa di sana? Waduh, jelas banget sih Get. Jelas, banget, jelas banget, jelas banget. Kita lihat di ran kedua, guys. Oke, okay, langsung. Oke, ran kedua. One more time pertama di babak pertama. Ready? Dua, satu, go! Oke, okay. uh, angle-nya gede banget, gede banget. Lain yang baik dari Oki. Om Probo berusaha menempel-menempel, tetapi apa yang terjadi? bersusah payah buat nempelin kayaknya nih. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Bagaimana? Dui. Untuk yang OMT pertama ini gue pilih Oki. Gue juga Oki. Okay. Uh, dari segi lining Oki okay jauh lebih besar koinnya. Karena tadi semua dapat konsistensi angle dan segala macamnya dia dapet semua. Kalau yang pertama CC Oki, advantage sih. Advantage terutama advantage. Walaupun tadi di run kedua ada sedikit ya ketabok itu Oki keluar, karena itu ada efek-efeknya itu saja Om Probo di sini antarta nyenggol, jadi terjadi koreksi. Jadi, jadi, jadi pemenangnya adalah Oki. Oke oke. Jadi di babak pertama ini Oki okay, <tuk> sebagai pemenangnya, guys. Kita lihat di babak kedua apakah Om Probo bisa menyamai skor. Oke okay, Gap wow, tadi ya. udah jelas banget sih tadi advantage-nya Oki menang di babak pertama Kita lihat nih babak kedua om Probo bisa lebih gila lagi kan Oke okay. oke. Okay. Babak kedua run pertama Dua, satu, go Uh loh lebih... Bim lagi nih om Probo kayaknya nih Oke, line pertama itu baik. Kehilangan di line kedua. Oke, berusaha dengan sabar menempel Om Probo. Kehilangan lagi di clipping point. Aduh, banyak miss-nya kayaknya. Nih. Ya, nah, babak ya, kedua, dan ya, pertama ini kayaknya banyak miss dari Om Probo. Ya. Kita lihat. Uh, Babak kedua, run kedua, okay. ready dua satu go. Kita lihat inisiasi pertama dari Oki. Wow, angle yang cukup besar, line yang cukup baik dari Oki. Om Progo berusaha menempel terus, nggak mau dikasih lepas. Game tempel terus. Oki oh, ya. juga mulai konsisten nilainin oke okay, gimana coba liat finishnya Oh, baik sekali baik sekali baik sekali dia punya, dia punya bang dia cantik cantik sekali dia, dia punya ikan cantik punya bang cantik <laughs> ya kan, cantik. kalau gua uh, milih Oki kenapa? Uh, karena pertama tadi om Probo emang kenceng approximate nya lumayan tapi dia inisiasi pertama udah nginjek tuh. Ya, betul. Motong begitu. Ini inisiasi zone-nya tuh enggak dapat. Kan enggak dapat cara lainnya. Dia ada dua titik sini satu, yang kedua sama yang keempat dia enggak nginjek. Enggak nginjek. Two poin Gitu. loh. proximity-nya kalau chase-nya mirip-mirip lah ya. Cuman Impresif, ya, ya, tapi, tapi leadingnya jauh, leadingnya kalah. jauh, leadingnya nggak ya. Oki juga sama-sama impresif pas chasing. Uh, jadi kalau dari segi chase kita menganggap event ya event, mereka berdua. Ya. Cuman yang kita paham pertama lead adalah leadingnya. Leadingnya yeah. lead Oki lebih dapat lebih yeah. semua dari inisiasi sampai finish itu apa? Kan pada dasarnya ilmu seperti ini. Kalau leadernya flipping pointnya yeah, bagus, sesuai, pasti, pasti chasingnya juga, juga bagus. Sama. Pasti chasingnya juga bagus. Yeah. Chasing tapi juga bagus. dengan sebaliknya, kalau misalnya leadingnya jelek, chasingnya pasti akan kurang gitu loh. Yeah itu aja jadi menang adalah Oki, Oki bapak kedua oh. oke okay. so ya. Oki menang babak kedua berarti di episode ini yang menang adalah Oki, Oki. lu udah dapet dua poin soalnya <tuk> oke okay, selamat buat Oki oke okay, Guys sekarang kita udah ketemu sama pemenang di episode terakhir ini di episode delapan itu Om Oki. Om Oki. Dan Om Oki mendapat hadiah SRC Uuh. dari Heliha. Ya, ya, ya, ya. ya. Jadi o, gimana? tadi gimana nih trik-triknya lu bisa menang? Padahal lu pada pakai kitnya apa tadi? Pakai kit oh, Om ucup. Aku nggak bawa kit. Gimana <tik> tadi? Susah atau biasa-biasa aja? Nah, tadi pas di situ ketinggalan. Ketinggalan, ketinggalan dua kali. Gue. Oh, tapi Oki OK, cukup konsisten oh, lainnya, okay, okay. Bagus lainnya, ya. Oke, berarti Oki OK OK, yang maju ke babak delapan 8 besar. 8 besar. Ada siapa aja nih di delapan besar nanti, Gap? Berarti ada Oki. OK, om Oki. OK, terus ada tadi ada Mas Hadi. Mas Hadi ada Ada Mas Adit. Ada adit, adit. Ada... Ada uh, Dava. Ada Om um Robin. Oh, oh, oh. Om Robin. Ada Agatok. Ada, ada ada satu lagi, eh, Om godel? Oh, gua. Om godel sendiri, satu lagi Delapan, ada delapan, satu lagi. Udah, udah, udah, Mas Adi udah, so, Pak, guys, pokoknya oh, pokoknya nanti ya. di delapan besar, oh. lebih gila lagi mestinya. Ya. Oh. Kayak biasa, nya harus lebih gila lagi. Oke, okay. kenapa kenapa Kenapa? Kenapa? oke, oke, episode episode ini. Ini berarti kita ketemu lagi nanti ketemu di, di babak kedua babak ya kedua. di delapan besar di delapan besar oke okay, guys oke okay, sampai ketemu lagi di babak kedua sampai ketemu lagi thank di... you rc tv dan helihan thank you thank you